Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, kali ini aku mau kasih tips tutorial hijab plus make upnya untuk wisuda. So jika kalian penasaran bagaimana caranya, aku bikin tutorial hijab plus make up look seperti ini meski per watching Pertama di sini aku mau gunakan primer dari Monster Time for jam kayak ini. Dan ini enak, enak banget sih pakainya, terus lembut banget. Kemudian di sini aku menggunakan foundation dari Maybelline. Ini yang nomor 2 warna natural. lanjut ke bagian alis di sini aku menggunakan forward ordernya buat alis dan di sini aku menggunakan warna coklat untuk membentuk alis aku. Dan di sini aku mau menggunakannya di bagian depannya, dulu. dan di sini aku mengikuti rambut-rambut alis aku aja. kemudian aku blend menggunakan brush Kemudian aku rapihin alisnya biar lebih rapi lagi menggunakan concealer. Di sini aku menggunakan concealer yang warna terang. lanjut ke bagian eyeshadow, di sini aku menggunakan eyeshadow dari wadah karena uh, warna baginya kayak gini, jadi warna ini juga harus agak sesuai dengan baju gitu supaya agak matching. Kemudian lanjut ke bagian maskara. Di sini aku nge bulu mata aku dulu supaya kelihatan lebih lentik dan nanti nyatu sama bulu mata palsu. Kemudian untuk maskaranya di sini aku menggunakan maskara dari Maybelline yang bergini, dan ini. Dan bagus banget, lentik dan tebal. Kemudian untuk bagian bawah matanya, di sini aku mau menggunakan warna yang tadi tua, Atau dikata-kata gitu, hal yang warna merah ini, warna merah ini di bagian bawah mata Supaya hasilnya lebih kelihatan ini selanjutnya yep, selanjut ke bagian blush on di sini aku menggunakan blush on dari makeup five ya yeah. kayak gini yang tiga warna ya yeah. di sini aku menggunakan lipstick wardah yang eksklusif matte lip cream kayak gini dan kayaknya sama-sama warna baju warna kulit kemudian aku set seluruh makeup aku menggunakan folder dari air, kayak gini kemudian aku menggunakan brushnya kayak gini aku blend ke seluruh make aku menggunakan highlighter for color kayak gini dan ini warna favorit aku kayak gini aku suka banget. dan untuk step yang terakhir biar hasilnya lebih matte dan tahan seharian disini aku menggunakan spray dan Jadi ini kemudian aku set ke seluruh muka aku aku kocok-kocok dulu dan aku set ke seluruh muka aku hasilnya lebih matte dan tahan lemasnya Yap, jadi ini hasil look akhirnya Semoga kalian suka Untuk lipsticknya kalian boleh nambahin Kalau kalian kurang suka dengan warna seperti ini Pengen mukanya lebih cerah kayak gitu Kalian boleh nambahin dengan warna yang merah Ataupun sesuai selera kalian Tapi di sini aku mau menggunakan dengan lipstick uh, Masih dengan lipstick Wardah Exclusive matte lip cream kayak gini Ini warna merah nomor 01 ya Aku mau nambahinnya di bibir Biar kelihatan lebih cerah tapi kalau kalian warna yang ini udah cocok, yang kayak warna natural gitu, kalian boleh pakai hmm, lipstick warna seperti ini. Tapi aku mau nambahin lipsticknya supaya kelihatan lebih cerah lagi. Jadi aku mau nambahin, aku mau bikin umbrah gitu. Aku nambahinnya di dalam bibir aku kayak gini. Yep, jadi hasil look akhirnya seperti ini semoga kalian suka untuk warna bibirnya dan aku ngasih looknya untuk bibirnya sekarang umret gitu jadi lebih kelihatan lebih cerah dan lebih fresh ya kalau warnanya agak lebih cerah dibanding eyeshadow sama on gitu tapi tadi warna tadi lebih angguan, lebih natural gitu tapi aku suka dengan warna yang ini Oke okay. So yep, langsung aja kita ke tutorial hijabnya Pertama disini aku menggunakan Dengan ujung yang pendek banget Diambil ujungnya saja Seperti ini dia masing-masing di sisi dipentulin. Yep, jadi seperti ini. Kemudian bagian ini aku tarik ke belakang. Terus aku putar lagi. Kemudian aku kebelakangin lagi seperti ini Jadi seperti ini, kemudian aku lipat-lipat seperti ini yep, Seperti ini Kemudian aku tarik ke atas seperti ini Kemudian aku pentulin di belakang. Ya, yep, jadi seperti ini untuk model hijab yang pertama. Dan untuk belakangnya, ya, yep, jadi seperti itu. Semoga kalian suka. Dan untuk step yang kedua model hijabnya Dan untuk model seperti ini kalian tinggal tarik aja Buat kalian yang gak terlalu pengen kelihatan lehernya atau dadanya Biasanya kan untuk model hijabnya banyak yang leher lintar kayak gitu Gak ada yang leher seperti ini Jadi kalian tinggal narik aja model hijab seperti ini kesiniin Kayak gitu Kemudian kalian pentulin di bagian belakang Yep, jadi modelnya seperti ini. Dan untuk bagian belakangnya. ya yep, jadi seperti itu. Semoga kalian suka. Yap, jadi itu tutorial hijabnya plus make upnya Semoga kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan tutorial ini.